aduh siang luar di mana? di mana? bahasa tidak kedengeran deh terang langsung bahasa sunana ini? ini kumah bahasa sunana bahasa tidak kedengaran, ini? udah <simewa> wah dia, kita tadi nanya tidak kedengaran tidak kedengaran, bahasa tidak kedengaran. Kadege, hmm. Hmm. Cung, boy, apa bahasa sunanak tidak kedengar teka denges